Terang. Ya aku pikir di, di depan Ada ada ininya. Oh, pake? Pake? Oh, ada kerja, ya yang nanti pantang kena nanti yang bawa dia jantungnya jalan aja, jalan aja biasa. mau ya. oh, di hutan lah ini. nggak <laughs> <Okay>. boleh. <laughs> <laughs> ih kak Tri. mau camping sini camping ya. nih. Camping sini ting. Camping ya? di sini. Tapi mending ini bang pada ekda manik itu terjala tinggi itu. Ini bentuk rumah apa gini atapnya sampai, sampai bawah. Kita ya. Kami. Lari, Kami. Kita, kita Jok, camping camping sini, camping sini. Camping sini juga. Camping. Jolak. lagi enggak nampak mukanya Pak Bos. Pak Bos, udah. Masih. <laughs> Ayo ayo berjalan lagi. Ini udah. Sudah, enggak dari udah Istri, bagaimana? kemana dia kata. Kalau <tri> <tri> poji kemana pun asik deh kalau poji. gitu. Oh. Ininya air terjunnya. Halo. <tuh> un tale Bawa apa? Bawa apa? Bawa apa? kara apa ke kampung jawa tua tak saragi masih jauh lagi hei aku